Hai hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama gue di sini. tentunya bersama channel. yang selalu memberikan kalian tips dan trik mengenai pola slot gacor hari ini. info slot gacor hari ini, situs slot gacor hari ini dan bocoran slot gacor hari ini. Pokoknya semua hal yang berbau gacor-gacor tuh ada di sini ya. Nah, tentunya gue juga bakal kasih kalian sedikit informasi atau sedikit bocoran tentang situs-situs yang lagi gacor banget hari ini. Waduh, ini hal yang sangat-sangat diburu ya sama teman-teman keluarga gua nih. nah, karena gua juga ikut kepo, se anjing. segacor ini, tok. waduh, jantung tuh, kaiden. ih, gila gini, lima puluh ribu gua udah nggak tok. wah, uh, segacor ini ternyata anjing, anjing, anjing ini baru di awal banget, gue baru pembukaan ya gue baru spin-spin dulu ternyata langsung dikasih jeder-jeder kali 500 ya wah edan edan edan oke okay, guys sebelum gue spill nama situsnya nih boleh dibantu untuk bantu like, comment, dan subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya biar nanti kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang bakal gue upload setiap hari jadi buat kalian nih teman-teman sloter gua momen-momen sloter gua sana jangan sampai kalian kelewatan informasinya oke? Okay? nah ini gua still dengan situs yang lagi gua coba hari ini ya ada situs permen 138 nah makanya karena namanya permen ya jadi kita dikasih yang manis-manis terus ini sama kakek geus tentunya kayak gitu kali ya konsepnya kayak gitu kali anda langsung dikasih kali bopek guys kalian bisa lihat sendiri ya kalau gue udah bukan lima lagi tapi 2 juta 900 ,000. kalian bayangin aduh gila. Oke, okay, dan cukup sampai di situ aja gue mau tetap explore uh, si permain satu ini ya. Kira-kira bisa naik lagi atau enggak? Kalau misalkan memang nggak bisa naik lagi ya oh yaudah itu tandanya kita harus berhenti. Tapi pada intinya situsnya bener-bener gacor ya. Tadinya gue pengen ngetes aja, beneran gacor atau enggaknya tapi ternyata beneran gacor guys, wow banget ya oke, okay, ini gua masih lebih tragic spin aja dan sekarang gua naikin bet ke 4800 dan gua aktifin double change nya ya, menjadi rp 6000 rupiah okay, jadi buat kalian nih para momen-momen scorter gue juara sana yang mungkin pengen langsung coba ini ya, pengen ngerasain sendiri gregetnya seperti apa kalian bisa langsung ke perna 138 di websitenya atau kalian juga bisa klik aja link yang ada di description box gua atau di kolom komentar paling atas ya nanti bakal gua kasih linknya juga di sana oke okay, tenang gua nggak beli guys ke kalian karena kita sesama pejuang sloter anjay oke okay, biar nggak terlalu hambar-hambar banget nih gua coba buy spin di 480 ribu ya kita coba lihat isinya seperti apa nih kalau memang semua udah sedih sih jadi kita tonton dulu dan fokus dulu untuk keter yang satu ini Wow oke udah mulai connect nih kali lima ya lumayan banget yang penting jangan kali dua dan kali tiga itu benar-benar nular ya sampai sampai selesai itu tuh nular banget perkalian itu. Oke, okay. cakep hijau yuk kasih hijau. Si anjing kurang satu doang bangke masih ada lima kali lagi. Aduh, bilang gue kayaknya it's not good kayaknya tapi nggak tahu juga ya coba tau bisa epic comeback lagi di akhir biasanya kayak gitu oke okay. 183 ribu masih jauh dari modal kita awal biru cakep oh dikasih tambahan skin guys ditambah Spin lagi aduh nizong lah ya atau ada isinya nih biasanya harusnya ada ah sial ternyata feeling gue kurang oke okay ya Oke lah <tuh> ternyata cuma dikasih 193000 ya dikasih balik modal ya udah nggak apa-apa guys karena ya udah biar lebih berwarna aja ya permainan gua nggak yang main Spin mulu Oke okay, kita lanjut lagi di Turbo 20 kali masak banget kan, no. itu yang gua suka guys pesannya bagus banget nggak murah kantong kita jadi silahkan buat kalian yang mau main juga ya mau ngikutin pola gue juga silahkan tapi gua nyaranin kalian buat pakai bed yang gede-gede jangan dulu ya kalian pakai bed yang pada umumnya aja tapi terserah kalian lagi balik-balik ke kalian kalau misalkan memang kalian nyaman dan uh, memakai bed yang besar juga itu kayak nggak apa-apa ya kalau misalkan kita nggak nyoba kita juga nggak akan rasanya anjay uh petir petir Ya jangan petir dong 75.000 ribu wah gila nih petaannya anjinglah lah ada petir ah anjing lah dia 87 dong sampai nice sendiri Pakai pada intinya ini situs rekomendasi dari gue hari ini ada pre preman ada permen 138 yang wajib kalian coba juga di rumah ya. Coba tau kalian juga beruntung lebih beruntung dari apa yang gua dapetin hari. Oke? Okay? Sebelumnya gue terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video gue sampai selesai dan udah mau support channel gua biar gua makin semangat nih diaharinya. Makasihnya nah, so nanti gua bakal balik lagi dengan situs-situs yang lebih gacor lagi dari aja Jangan sampai kalian skip video gua oke? Okay? terima kasih guys sebelumnya dan see you next video, bye